Biar bahagia jenengan Tumpah Dukat, Tumpah Aku kok ya panggah-panggah ini Aku tak pikir Kudunya aku ya bahagia Wong Tasha ya bisa kembali ke rumah aku Tapi musuhnya apa kok matiku panggah tak tenang arwahku panggah siap penasaran mumpuk ger wong jawa kuno manggunani nate paring kaweruh Yen pengen tenter matimu kepanggih marangkusti pengiranmu wih ono telung perkara Sing kaping pisan golek ana galihe kampung. Kaping pindho golek ono tapake kuntul mabur. Terus sing kaping telu kuwi golek ana kayu gung, angin. Telung perkara kuwi katone ora ana, lho. Nanging kuwi sejatiné ono telung perkoro kuibisombok temokne yang awakmu iso madang nih atimu nyuceni rosomu ngenceng nih pikirmu menggalih lan manepung iling sangkan paraning dumadi buk intan di urat peti no oh, sabar sabar sabar mas wes, mas pesak ibu makanya ora usah komentar Badenya Gede kar. Nggih, Gede, Mbah. monggo bisa marang kang tu mati. Kan suci. <SISTER> Dan. mas kalau ngapuro, kekurangan mas, sampai nongeng boe, mas mau jalur ngapuro, kok, mas tidak Tulung, cekun dan buah hitam, upen sing mas Langsung, Bu. Nggih, monggo monggo. Sing bener ya no no. Sing kleru yo ndang tinggalno. Ojo mong manut karepmu ka manut ka Pekostimu Uang nandur bakal ngunduh ngunduh uang wow. aku app Yes. Kok? Yes. Duh. Duh. Oh, oh my. Aku pamit sih ya. Sepurane lan dhisik selama aku nengkinnya kene akeh salah. Mbah, kula hmm. nyuwun pamit, Mbah, Jomblo. Matur nuwun. Selama itu wis ngancani aku. belum Nggih, Mbak. Moga lakonmu iki sedadi patuladan kanggo wong liya. Dadi tontonan singemu tatanan uga tuntunan. Coro ibarate mangan sepisan warak selawase. Nggih, Mbak. Mugi-mugi sakit dados manfaat manfaat ragam budaya Nippon. Amin, amin, amin. Pulau Matur Nuwun, Basuki Umar, Ponco Ponco, Kape. Pulau mm. Ginyun, pamit teman-teman. Mm. Matur Nuwun, yuk kabeh. <laughs> sekarang mas cendung ambek ambek tasya iso bahagia Ye. hati hati yo iya guys mana tuh mbak ya? oh mas baik lurah mbak mbak aku tak bisa ya maksudnya maksudnya itu buruan loh mas maksudnya warung kopi tuh sik Yocah, aku yang perlu dilut ya? dilut tapi itu mas amin ini aku cari sekolah loh sedilut sik ayang Cess aku ngomongin gombalan anjar ngisampean iya eh, kok mau ngomongin pacarku hahaha aku ngomongin pacarku apa itu? sik Yocah, dadah Wis aman iki usah dimiminang. film Anya, PR kue. Nah, masok, masuk wi. ini segambar. Wis nangis ini adalah tragedi Tosa ya, Ini adalah contoh tragedi maun rak saat tadi ya. Motornya mana ya mas? Ya ini motornya bukit ini. Ya. Ada lincaknya ini buat yang Oke teman-teman, shooting hari ini. It's wow. bungkus budha. Wow. Red, it's a It's aku masih berita Marah-marah It's a rap, It's senang Aku Siti Mas Pindah nanti kau diri aku air jadi ada Biu biu, biu. Janil. awak mungkin harus nggak aku nunggu wangi. ku. Monyawang nyawanya semua, lanyarannya hatimu. Masalah isopora, aku mau kek ini hati kandu aku. Tapi pendek itu kan. Ya, pertemuan pertama saya. Saya tentunya aku kelihan siram. Aku terus nongkrong awakmu sih. Dengan moral untuk dibaca Untuk harimu. komik diputar dek pasan mampu itu cinta dalam diam itu ya kayak kamu naik komik diputar kuwi terasa berjalan jauh berkeliling keliling tapi hasilnya nggak kemana-mana ya diam di situ saja capek no ah. aku belum bisa mengungkapkan sekarang yo kenapa aku nggak pengen baru mengungkapkan saling suka akhirnya berantem yang tadinya samping lama-lama jadi nodi sesunan ke ini? ini langgan loh kak paling gara-gara ini loh aku ngerti mulai Siti menangku rapah kalau ada solusi ini ada pono meskipun ini masalah jilid gue becasin dengan mataku deh aku sadungkir ada masalah orang ini loh, gak maksud tapi ya? terserah kamu sih harus milih sopo Mengejar cintamu apa menerima cintaku? Ini jelas, aku pilih mengejar cintamu sih. Aku akan berusaha membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski saat ini kamu tidak tindak. cukup, peran. Aku orang Putus harus Kang murpeng tu mati, kantiati kang suci, nyenyuon lan miratati, tapi saking sambi kolo homolan loro pinaring tombol.